Nah, ini dengan Pak Roni yang mulai beraksi. Ini yang umpan apa nih, Pak? putih dulu, Pak. Umpan putih dulu. Hmm. Umpan putih. Deheos perapat pakai ini. Pakai ini. ini doang, habisin. Entar kalau udah turun pakai lagi, gitu. Hmm. Lain. Ya. Pakai deho. Ini Pak Roni yang langsung. Ini buat kurnia. Iya, ini sebenarnya buat dimakan manusia di makanan ikan <laughs> oh, aduk. aduk sampai halus ini putih telur putih telur telur ini telur bebek langsung diaduk aduk baru masukkan dan denkau kalinya langsung satu sasi. Aduh, kadu-kadu kadu. Ini apa nih, Pak? Karak. Hmm? Santan kara. Oh iya, ini santan kara nih, santan majukan santan. bungkusnya dari mana. Nah, ini karah, kara. <laughs> Ini buat masak juga. <laughs> Aduh. Ini yang nyiptain ini ini dibikin praktis itu untuk dimasak untuk orang itu masak jadi umpan ikan ini goreng aja kan enak ini. Oh, enak banget itu, Pak. Super itu. Nah, ini kroto. Karena kroto baru seadanya. Nah, ini kroto, Masukkan kroto aduk lagi. Nah, nah kalau ini digoreng mikir ini. <guluh> Ada kerotonya. <guluh> Ada kerotonya kalau tadi wah. Nih, beliau pun mengaduknya beli senyum. Nah, ini Pak Roni ini. Langsung masukkan ke anannya di potong-potong dua lembar, perangin apa-apa. Nah, ini kalau dari jauh tuh, jadi supaya nggak kemana-mana, inginnya di, inginnya dalam gelas, jadi tinggal nuang, simple bukan? Nah ini baru di sini nih, kayak acara begini nih. Langsung masukkan daun pandan Empat potong Dua lembar Dua lembar aja yang manja ini tuh, Kalau di sini bikin umpan habis senyum-senyum tuh Ya Jangan ada yang ini ya. yang melembung Oh, biar nggak melembung. Oh, nggak... kan Masaknya loh. Tuh, ini aktornya nih ini nanti aktor filmnya kalah <SILENCIO> <SILENCIO> Aktor Hollywood Hollywood Gak tahu Hollywood atau Bollywood Nah Ini udah siap kukus Simple bukan? Sangat simpel.